Hai guys, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mari jumpa lagi di channel Dwi Putri. Hari ini kita akan mengikuti dua gear jelly ini ingin terbentuk mencari karya di bukit Golgota. Oke, ikutin terus ya, teman-teman. Udah siap? Hati-hati ya. Ayo. Ayo sayang, kamu pasti bisa. Ayo dedek. Ayo. Ya, sedikit lagi. cukup melelahkan kak adik nggak bisa saya Ayo, kakak bantuin adiknya banyak penerbangan keluar dari jutaan, terlihat kerja dan juga, ya, terjadi, terjadi, kakak dan Dede masih terlihat semangat. Ayo, ya, kita lanjutin terus ya. Walau terlihat capek, tapi masih menikmati. Panggung kamu yang ini, teman-teman. sepatunya, oh teman-teman maaf sepatunya kakak kemasukan eh, sepatu mudah. Dedek sebentar lagi itu, Nah, ya, tuh ya. Sebentar lagi kita akan kelihatan tuh. Semangat. Ayo semangat, Dedek. Yes sedikit lagi. Aduh, aduh, aduh, aduh saya. Kita biar Dedek dia duluan aja ya. Oke guys, ya. Yo, Hai teman-teman ikuti terus ya ya berdiri sebentar yuk hi guys kita berdiri sebentar dulu ya guys tunggu tunggu ya ayo guys kita kita lanjutin ya ikuti kami ya guys ayo yuk tetap semangat ayo lanjut lagi siap Lika Dede itu salah jalan. atelahlah liatin tuh guys, mukanya dedek masih tetap semangat. ayo sebentar lagi kita akan nyampe, ayo lebih semangat lagi. Akhirnya guys Sudah sampai ini guys Sudah terlihat Pemandangannya ke bawah ya guys Tinggal selangkah lagi tetap Ayo semangat Semangat kakak Sebentar lagi yuk Liatin, walaupun perjalanan yang cukup melelahkan, tapi tidak mengurangi semangat mereka ya, kegigihan mereka untuk berpetualang hari ini, benar-benar menaklukkan rasa capek mereka guys lihatin mereka begitu semangatnya menikmati dari keluar, segernya ya itu teman-teman bisa dilihatin ya tuh, itu puncaknya teman-teman, puncak dari bukit Golgota. Diliatin. sampai eh Tadadeng. akhirnya sampai juga karena tempatnya adalah tempat yang sakral jadi kakak dan dedek tidak lupa untuk uh, melakukan ritual itu kita dan menghormati segala sesuatu yang sudah ada ya teman, -teman. Hidup udara segar sebentar teman-teman akhirnya mulai semangat lagi kakak lagi berdansa rias sambil meneguk seteguk air ini dia pemandangan dari atas bukit gorgonta keren banget wow wow wow ini guys liatin ini dari uh, timur leste di... tempatnya di tasitolu ya teman-teman keren banget teman-teman mungkin masih jarang diekspos tapi inilah keindangan alamnya begitu mempesona bahannya sekali ya teman-teman guys guys guys sambil menunggu sebentar berhenti sejenak kita menikmati pemandangan dari sini dari atas puncak golgota ini teman-teman kita mau bilang terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan kakak dan dede untuk berpercualang hari ini dan jangan lupa ya untuk tetap di share, di like di komen, di subscribe terima kasih banyak teman-teman bye bye, sampai jumpa di episode selanjutnya